Data-datanya yang kurang, betul. pun kita bantu. Misalnya nih, Om KTP hmm. daerah, oh, terus uh, dia udah tinggal di sini. Oke, okay. kan harus ke Dukcapil dulu. bener saya siap melayani, bantuin sampai anterin dia ke sana, Om. Oh gitu, siap. Wih, itu pelayanan ini loh. Saya siap. di luar, di luar marketing, berkelewat itu suki. betul saya itu selalu udah beberapa orang. Saya udah bantu siap gitu siap masuk ke ranah tersebut. Siap, wow, wah, teman-teman ya. Luar biasa banget apresiasi yang sangat besar dari saya pribadi ke Bang Farel. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video di Arwasa. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diluaskan segala rezekinya. Amin ya Allah, ya robbal, 'Alamin. Dan satu lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan manfaat, dan tentunya saya semangat memberikan konten-konten yang tentunya bisa memberikan rekomendasi buat teman-teman. Pada kesempatan ini, saya mampir lagi di Suzuki Pulau Gadung bersama Bang Farel, yang tentunya kita membahas stok-stok Suzuki yang Nik 2022 karena apa harganya sangat murah diskonnya jauh lebih besar dan stoknya masih tersisa mumpung teman-teman ada beberapa unit yang harganya masih sangat merekomendasi Nah kita langsung ke konsultan marketingnya yaitu Bang Farel Assalamualaikum Bang Farel Waalaikumsalam Om Waduh gimana nah, kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah nah, Ini konsultan Suzuki Pulau Gadung Betul Perkenalkan diri dulu silakan. Halo sobat semua di rumah Perkenalkan saya Farel dari Suzuki Pulau Gadung Saya Sales Marketing Oke okay. nah, Kalau mau kontak saya bisa di 0813-4164779 Nah itu online tersambung via WhatsApp ya? Betul Langsung okay. tersambung ke saya Bang Farel, sebelumnya Suzuki Pulau Gadung itu alamatnya di mana sih Bang? Alamat di alamat Suzuki Pulau Gadung itu di Jalan Raya Bekasi kilometer 19 Pulau Gadung. Oh iya, tepatnya di terminal ya? Dekat terminal, terminal, depan terminal. Depan hmm. terminal Pulau Gadung ya. Nah, betul Om. Betul teman-teman. Pokoknya di Bang Farel ini, Insya Allah pas respon dan bisa mendapatkan informasi seputar Suzuki up to date ya. Betul betul. Dan juga diberikan. Penawaran yang, penawaran yang terbaik tentunya betul dan juga kita lagi ada promosi bang ya betul nah promosi apa aja tuh bang kira-kira bang kita ada diskon okay. untuk R3GX sama Sport R3GX dan Sport yang hybrid hmm. om yang hybrid oke okay. kita mulai dari harga undur dulu ya dan tipe-tipenya silahkan halo untuk sobat semua kita di sini mempunyai beberapa tipe untuk R3 oke okay. yang pertama R3GL Oke. Okay. Itu on the road dari 248 jutaan. 248 jutaan. Iya, betul. Oke, okay, baik. Kalau di R3 GX, oke. Okay. Di 270 jutaan. 270 jutaan. Itu betul yang manual matik. Itu manual, manual. Oke, okay, yang matiknya. Kalau di Matic di 280. 280 jutaan. Ya. Oke, okay, baik. Untuk tipe R3 Sport-nya. R3 Sport itu di 290-an itu tipe eh, metik. transmisi metik metik manualnya sekitar dua an dua an, ya? -an. Mm -hmm. nah teman teman promo Suzuki di Pulau Gadong itu melalui Farel apa aja sih apakah ini bisa menarik teman teman semua untuk membeli mobil di sini kita dengarkan ulasan yang mungkin bisa mengedukasi ya Siapa? silakan ya Om Sebenarnya standarnya untuk di R tiga itu, oh, okay. itu tiga juta, om, 32 puluh dua juta standar ya. kesepakatan ya, kesepakatan okay. untuk seluruh semuanya, untuk seluruh semua, semua, semua, di seluruh Indonesia, semua, semua, semua, semua, semua, semua, semua, sobat semua, semua, semua, semua, semua, semua, semua, semua, saya semua, semua, semua, Nah, apalagi kita, yang kita pada programnya soalnya Om Oke. ada tambahan dari Tokopedia, Tokopedia. kurang lebih 2 jutaan 2 jutaan, jutaan ya, iya tapi kalau ini untuk compare compare di tempat lain atau di dimana nah. ada yang lebih bisa kontak saya jangan. nah ambil. itu dia maksudnya nah. mengedukasi teman-teman apabila teman-teman ada compare selisih harga teman-teman bisa langsung japri betul nah. seperti apa compare-nya Mau sistem barbar -bar sekalipun bagaimana tuh bang? Wah siap om. Oh siap. Pantang mundur. Pantang mundur. Wih perjuangan tangguh merinding loh. Woi deh hebat luar biasa anak muda sekarang ya. Harus om. Betul betul. Data betul, betul. kita bantu juga om. Data dibantu Pasti, juga. Pasti. Kol dua, kita... kol tiga, kol empat. Mau kol lima pun kita bantu. Mau kol lima pun tuh. bisa. Siap. <laughs> Gak ada obat kol lima. Tapi sama bang Parid bisa. <laughs> Harus om. Luar biasa. Prosesnya cepat. Proses cepat. Saya no gimmick nih ya, hmm. bukan no gimmick, kita proses cepat om. Oke. Okay. Kalau di saya proses cepat. Oh gitu. Ya. Hmm. Dari booking fee uh -uh. kita langsung langsung melakukan survei, oke. Okay. Pokoknya langsung cepat untuk PO. Untuk PO cepat dan pengiriman unitnya. Estimasi oh. berapa hari tuh cepatnya? Tiga hari itu udah ada hasil. Tiga hari ya? sudah ada hasil. Bahkan sudah bisa hasil. deliver unit hari bisa itu juga ya? Bisa, bisa ya. Pokoknya dimaksimalkan, diberikan prioritas buat temen-temen yang mau membeli mobil, baik itu cash ataupun kredit. Betul Om. Kalau cash mah, one, one day juga bisa kali Siap. ya. Iya. <laughs> nah, nah, bang Farel izin, Bang. Kalau paket termurahnya apa, Bang? Paket termurah, Om, kita bisa DP di 10 jutaan. 10 jutaan? Siap. Masih bisa gua lagi nggak, Bang? Nanti langsung kontak aja, nah, Om. Gitu dia. Pokoknya barbar -bar sekalipun bisa dilayanin ya. Eh. Digas terus. Digas terus. <laughs> Halo DP 10 juta tadi ya. Mm -mm. Angsurannya berapa, Bang? Angsuran di 5 jutaan. 5 juta berapa? 5,80. 5,8 selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, uh, 5 tahun ya, teman-teman. 5,8 dikali 5 tahun. Okay, itu om. yang tipe apa tuh, Bang? Mohon maaf. Tipe GX juga bisa, Om. Tipe GX itu bisa. Itu GX yang manual matik. Matik manual bisa. Itu bisa hybrid. Hybrid. Iya. Khusus untuk hybrid DP 10 juta angsuran 5,8an. Iya metiknya metik gue gila lu berani lu temen-temen aduh <laughs> untuk saya sendiri oke okay. programnya Om ya di luar okay. dari kantor di luar dari kantor Oke okay. untuk bulan Februari ini valentine valentine day, day. Oke okay. nah, kasih sayang kasih sayang bener gak, Om? betul sekali nah saya berikan yang untuk khusus beli di bulan ini sama saya untuk GX atau GL Dengan belum ada spoiler Om oh ya yeah. Saya berikan spoiler gratis, spoiler sama gratis air. selamat tanah air. Tapi kan kalau yang GX udah ada, belum? GX belum, om Belum ada juga. Yang sport dong. Yang, yang sport aja ada. yang sudah tersedia. Ya. Oh, ya teman-teman GL dan GX belum ada spoiler belum ada. maupun side visor atau tanah air ya. Betul. Oke, Bang Farel siap memberikan kontribusi buat teman-teman di hari kasih sayang, betul. khususnya di bulan Februari. Khususnya Bang betul. Wih, luar biasa itu juga. Udah ketahuan angkanya, temen. <laughs> Bukan main-main, om. Apresiasi buat bang Farel, khususnya buat teman-teman langsung Japri. Ada Data datanya yang kurang, betul. pun kita bantu. Misalnya nih, om, KTP hmm. daerah. Oh, terus uh, dia udah tinggal di sini. Oke. Okay. Kan harus ke dukcapil dulu Bener. Saya siap melayani, bantuin sampai antren dia ke sana, om. Oh gitu? Siap. Wih, itu pelayanan ini loh. Selain di luar, di luar bar keting, kesutan, <laughs> betul. <laughs> betul, saya saya tuh selalu udah beberapa orang saya udah bantu gitu. Siap masuk ke ranah tersebut. Siap. Wow. Wah teman-teman ya luar biasa banget apresiasi yang sangat besar dari saya pribadi ke Bang Farel. Karena apa? Misalkan kita beli mobil kredit lewat Bang Farel, tapi KTP kita daerah. Betul. Misalkan Ciamis. Jakarta iya. Atau Garut. Betul. Bahkan Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur sekalipun. Betul. Terus? Dianya udah tinggal di sini nih om Udah tinggal di sini Domisili di sini okay. Tinggal perpindahan KTP nya perpindahan KTP. Nah itu kita bantu om itu Dibantu ya Saya datang Saya urus bantuin Udah seperti asisten pribadi ya Harus om Kita kan selain jual mobil kita jual jasa om Service juga ya Service, Service. Berikan yang terbaik Berikan yang terbaik Eh merinding lo teman-teman <laughs> Nah selanjutnya kita ke SL7 Nick 2022 dengan konsultannya, yaitu Bang Farel. Ya, Anak muda yang ganteng nih. <laughs> Oke, okay. silahkan dijelaskan Bang Farel. Ya, Om. Ini XL7 NIK 2022. Oke. Okay. Kita ada diskon di 27 jutaan, Om. 27 juta? Iya. Tipe-tipenya itu ada di tipe Zeta terendah. Oke. Okay. Zeta Matic, Zeta Manual. Oke. Okay. Tapi untuk NIK 2022, sayangnya Zeta udah habis off. Zeta sudah close. Okay. sudah close buat teman-teman yang mau inden atau mau beli sudah close dilayani 2023 nih. 2023. Oke. Okay. Untuk di beta tersedia beta dan, dan alpha. Alfa nah. nah di beta ini sisa untuk di metiknya aja om. Metiknya saja. Untuk iya. di beta. Beta. Manualnya udah gak ada sama udah sekali. ada sama sekali. Close juga. Iya close. Oke. Okay. Pokoknya kalau teman-teman compare dengan yang lain di tempat-tempat lain nih om hmm. khususnya. Kok saya dapat segini, diskon gini? Langsung kontak saya, kita buktikan dong Betul. Mana yang baik dan mana yang lebih terbaik. Nah, ya teman-teman edukasi sebenarnya. Diskon kesepakatan itu 27 juta. 7 juta. Tapi teman-teman barangkali ada yang mau compare lagi. Betul. Nah, Bang Farel siap melayani teman-teman menjadikan yang lebih terbaik ya. Lebih terbaik. Jadi, itu dia maksud saya. Teman-teman bisa nalar betul gitu. nah untuk paketnya Bang Farel kira-kira berapa nih paketnya paket ini masih sama om masih sama aja ah, ya sama oke okay. bisa di 10 jutaan DP DP 10 jutaan, jutaan. oke okay, baik angsurannya itu bisa di 5,6 5,6 5,6 juta selama lima tahun Yang tipenya tipenya beta-tipenya beta. beta-metik oh, temen mau tenornya nih Hmm. saya mau tenor delapan tahun bisa nggak iya. bisa bisa bisa om betul angsurannya itu tiga jutaan lebih angsurannya tiga tiga jutaan lebih Wih. di bawah empat juta di bawah empat juta ya. rata-rata saya pakai syariah om rata-rata pakai saya Rata -rata. karena lebih murah ya pastinya om tanpa tarik tanpa, tarik. tanpa denda betul. betul itu kelebihan dari syariah betul dan mudah rubah betul sistem om. bagi hasil kayak gitu Benar ya, mudala, ya. ya betul nah, uh. nah teman-teman DP 10 juta yang ditawarkan masih bisa nego tentunya ya Angseron 5,6 mana yang bisa menjadi kesanggupan buat teman-teman banyak pilihan banyak pilihan ada yang lima tahun ditawarkan sampai 8, 8 tahun 8. sekalipun 3 juta Oke ya teman-teman berikut tadi update stok mobil Suzuki Pulau Gadung siap dinik 2022. Dinik 2022. Untuk nick 2003 masih belum tersedia. Masih belum. Masih belum tersedia karena kita harus menghabiskan dulu. Betul om. Hanya tinggal dikit teman-teman, mumpung stoknya masih ada. Betul. Iya. Kesempatannya hilang, ganti nick 2023, harganya beda, diskonnya juga beda. Betul om. Nah. Ya, berikut tadi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya tutup. Wahbila Taufiq Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Suzuki Pulau Gadung. Sukses. Okay.